serta klik tombol notifikasinya, bersahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate yang terhangat seputar Leslar. Tentunya, baiklah, bersama Leslar, pun kalian berada untuk menemani santai sore kalian saat ini, Bang Imin akan memberikan informasi terbaru seputar idola kita. Ke Kabar pertama di sini ada info bahagia untuk kita semua persahabat ya, yuk kita bareng-bareng serbu channel YouTube-nya Lesluck Entertainment yang mana sudah di original YouTube Entertainment persahabat ya vlog terbaru nih Room Tour Mutiara Carita. Wow, masya banget persahabat ya kita gaskan buktikan kekompakan kita kesatuan kita untuk selalu mendukung karya-karya terbaik dari idola kesayangan. Dan selanjutnya juga ada info langsung dari Raja Asih. Di akun Instagram Raja Dan menginfokan bahwa hari ini tanggal 20 Oktober 2021, we are moving Bersahabat ya. Wow, mudah-mudahan saja untuk usaha kakak bilas selalu diberikan kelancaran kesuksesan. Amin. Ya robbal alamin. Ada sebuah kalimat kesan info juga yang diberikan yang dituliskan lewat Caption Rajasi Rajasi, ya good news We are moving ke daerah Jakarta Utara Tepatnya Pluit nih Rabu tanggal 20 Oktober 2021 Kamu bisa order Rajasi Di Rajasi Pluit Lewat aplikasi GrabFood Persahabatnya ini info Langsung dari Rajasi Mudah-mudahan untuk usaha kakak Bilar Ini selalu diberikan Kelancaran amitnya robbal alamin Dan selanjutnya kita lihat persahabat, ya, ada kekompakan dari tim Leslar nih Masya Allah ada Mas Gomli, ada Kak saya juga persahabat ya Mudah-mudahan tentunya kekompakan ini selalu kita lihat persahabat dari tim Leslar Entertainment Dan selalu memberikan karya-karya terbaik dan hingga kejutan vitamin bahagia dari idola kita Unggahan tersebut juga diripos kembali oleh akun family underscore Lesler 23 Ada kalimat kemsen juga yang dituliskan dalam postingan tersebut Gwaguh calfuk sama bang Rangga Sahid katanya tuh ganteng banget Duh cute banget di para mama Leslar Mudah-mudahan selalu kompak dan solid juga mendukung yang terbaik untuk Lesti dan Bilal. Dan selanjutnya ini ada kabar bahagia dan vitamin bahagia yang kita dapatkan masih di akun Instagram yang sama, yang mana mengunggah sebuah postingan, Persahabat ya masya Allah, tentunya sudah siap, sudah prepare, dan sudah tinggal OTW saja. Persahabat ya koper, sudah disiapkan nih dari Bang Deris, Putra Siregar, masya Allah, tinggal OTW Turki, mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran dan kemudahan, amin. Nah, kita lihat juga Salafok sama kalimat caption yang dituliskan dalam postingan tersebut, Cie, Lilis mau liburan nih, happy holiday Lilis, salah bang, dari Sabtu Siregar katanya tuh. <tuk kelinikan> mudah-mudahan semuanya lancar, semuanya dimudahkan Dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan kebahagiaan vitamin langsung dari Lesti dan Rizky Bilar Kita masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya persahabat Mudah-mudahan kita mendapatkan informasi terbaik Yang mana tentunya judukan vitamin manja dari Dede dan Kakak Bilar tetap stay Tun.